Hey, you was good. Nyai kau yang cara menilai cewek itu gampang ya, gen. kunci dalam satu bulan cuma cewek yang jujur yang pernah berhitung ke cewek itu. Kalau bisa cewek itu menerima kekurangan awak, bisa cewek itu menerima keluarga awak, nih, cewek itu diajak susah jual senang, dan kalau geng bosobok ya cewek anak muda itu <laughs> langsung saya lamar, geng.